Sajiku, ada yang baru dari tepung bumbu. Sajiku kini hadir dengan kemasan baru. Mau goreng apa aja, idealnya ya pakai sajiku. Coba juga tempe crispy baru.